Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dulurku Hari ini kegiatannya libur Jangan lupa selalu berdoa untuk memulai aktivitas hari ini Semoga apa yang kita jalankan Apa yang kita lakukan hari ini Selalu mendapatkan manfaat dan keberkahan Buat diri kita, buat keluarga kita Dan buat saudara-saudara kita menyapa juga buat seluruhku yang lagi rebahan mungkin hari ini kita sama saya juga ya baru rebahan ini baru bangun tidur dia ya... baru bangun tidur ini sama-sama kita <tik> <tik> jadi kemarin itu untuk jualan itu setelah pulang dari jualan itu kehujanan jadi ya mungkin kecapean dan juga ya faktor cuaca juga jadi hari ini ya istirahat dulu Insya Allah besok ya mulai kita semuanya seperti sediakala apalagi cuaca sekarang ini tidak menentu terkadang terang terkadang hujan jadi ya sesama kita saling menjaga untuk kesehatan diri kita karena semua itu kita sendirilah yang Bisa menjaganya bukan siapa-siapa Oh ya jadi hari ini Kita caranya ngobrol sampai ya ya. Sambil kita berbagi cerita Berbagi pengalaman tentang Kehidupan ini Sebenarnya seperti apa sih Ya yang namanya kehidupan di desa itu ya seperti ini lor. Ya kita harus Siap Terutama bagi yang sudah keluarga Itu mau tidak mau Suka tidak suka ya kita harus siap jalanin Ya, kita harus kembali lagi ke tujuan kita. Yang pertama, kita itu mencari pekerjaan atau mencari uang, kan? Seperti itu. Nah, kalau mencari pekerjaan, itu banyak; kalau mencari uang, itu juga banyak. Nah, kan seperti itu ya? Namanya di desa itu, kita itu ya faktor lingkungan juga ya berpengaruh, ya. ya, mungkin di sini, kalau bagi saudara yang punya keterampilan, mungkin yang mempunyai skill sebagai tukang bisa juga bekerja ikut di mebel atau mungkin kalau punya modal bisa mendirikan mebel nah, terus kemudian kalau mau beternak juga bisa yang namanya di desa mungkin sapi mungkin kambing itu juga bisa nah, atau mungkin jadi petani banyak sebenarnya pekerjaan lur. Nah tapi di sini Terus terang saya itu ya Mungkin dari dulunya itu Kalau untuk bertani Terus kemudian untuk Skill Skill yang lain-lain Itu berternak itu saya rasa Masih belum mumpuni lah ilmu saya itu Masih bukan di bidangnya Kan seperti itu Jadi ya saya Harus Apa sih yang saya bisa untuk bekerja di desa itu Ya mungkin salah satunya jualan keliling seperti ini loh seperti itu terus kemudian ada yang cat juga kemarin itu lebang. bang kenapa harus jualan keliling sementara bangunnya itu malam jam 3 bangun nah, jadi ya itu tadi loh jawabannya Ya bisa saya itu ya Mungkin jualan keliling untuk di desa Mungkin kalau untuk Modal, untuk mendirikan sebuah usaha Atau mungkin toko, mungkin apa itu Saya rasa kalau di desa itu Masih perputarannya ekonomi itu Masih kurang lah nah, Jadi ya bagi dulur yang masih pemula Yang baru mencari pekerjaan Atau yang belum berkeluarga Saya saranin Lebih baik ya carilah pekerjaan yang dimana disitu Kamu tidak keberatan Dimana disitu pekerjaan itu menyenangkan Sesuai apa hobimu nah, Mungkin bagi saudaraku Yang merantau Nah itu ya ndak apa-apa Selagi belum berkeluarga sih Merantau sih itu malah Termasuk Bagus juga sih Asalkan sesuai dengan harapan yang kita inginkan Jangan kok kita merantau di sana rupanya sama aja Nasib kita pun terkatung-katung Nah, bukan seperti itu maksudnya, ya kita berbekalah ilmu, berbekalah ilmu pengetahuan Ya selagi kita punya pengalaman skill, bisalah kita bekerja di luar pulau Misalkan kita ya bisa ikut keluarga, mungkin saudara, mungkin teman, itu bisa Atau mungkin kita yang mempunyai jasa, kita bisa menghasilkan pekerjaan lewat PT, itu juga bisa Kita bekerja di perusahaan itu bisa, kan seperti itu ha? Nah terus kemudian ya kita itu mencari uang itu bukan semata untuk mencari uang saja kan seperti itu tapi harus dilandasi dengan rasa keberkahan intinya itu bisa bermanfaat barokah itu ya yang mungkin susah untuk kita cari kan, seperti itu sekarang seperti ini kita mendapatkan uang itu mudah misalkan tapi apakah bisa menjamin bahwa uang itu bisa membawa kita kebahagiaan bisa menjamin uang itu bisa menjadi kebaikan buat kita ya jadi intinya kita itu harus pandai bersyukur ibaratnya itu. ya bersyukur apa yang kita kerjakan hari ini apa yang kita hasilkan hari ini itu benar-benar pure murni hasil keringat kita sendiri seperti itu bahwasannya kita itu bisa lebih merasa bahagia, lebih sabris merasa tentram lah ibaratnya karena apa yang kita kerjakan itu selalu kita awali dengan doa semoga apa yang kita dapatkan itu membawa kebaikan buat diri kita kan seperti itu sekian dulu ya dulur untuk ngobrol singkat kita hari ini eh, mohon maaf juga kalau suaranya agak bising mungkin sedikit terganggu dengan kegiatan aktivitas ya karena ini lokasinya ini di belakang rumah itu ada mebel ya mungkin sedikit terganggu ya mohon dimaafkan dan dimaklumi seperti itu kemudian apabila ada tutur kata saya yang salah mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya miliknya dan saya sebagai manusia juga tidak pernah luput dari yang namanya kegilapan dan kesalahan jadi sekian dulu Hari ini selamat beraktivitas kembali dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.